sebutkan apa jenis-jenisnya sumber energi? Apa pengertian sumber energi? Apa manfaat dari sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah siap anak-anak? Sudah. Sudah siap anak-anak? Sudah. sudah. Oke, okay, kalau sudah siap, Bu Guru minta tolong dua anak keluar ya, mencari sinar matahari. Ayo Mas Kezi sama Mbak Umi Keluar ya Mencari sinar matahari ya. hmm. oh. nah. Super energi Yang ada di dalam bumi Yang paling besar adalah apa? Matahari Iya Sudah Mas, saya masuk Ya, yeah. yeah, saya jalan mundur dulu Sini saya tanya Sini dulu yeah. Nah tadi kalian agak di sini Salah. Kalian berjemur Di bawah terik matahari Apa yang kalian rasakan? Lalu lagi merasakan apa? Hangat hmm. Kalau pagi hangat Kira-kira kalau pada waktu siang hari Apa yang dirasakan? anas yaitu disebut sumber energi, energi. ya sudah silahkan duduk untuk lebih jelasnya kita tonton video berikut ini diperoleh dari sumber dari alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun misalnya sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bensin dan solar yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Gas alam dalam bentuk gas LNG dimanfaatkan sebagai sumber energi pada kompor gas sedangkan batubara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Oke. Yang sumber energi tak terbarukan tadi contohnya apa saja? Minyak rumi, batu bara. adalah sumber energi. yang dapat dengan itu dipulihkan kembali secara alam dan prosesnya berkelanjutan Contoh sumber energi terbarukan antara lain matahari, air, angin, panas bumi, dan biogas Berikut ini Kalau Sumber energi terbarukan, energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dengan menggunakan kincir air harus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. tadi contohnya matahari untuk apa? Pembangkit atau pembangkit listrik tenaga surya. Membagi tenaga air Yang air Membagi tenaga air Oke okay. Demikian tadi saya cerdas Pendudasan tentang sumber energi Sampai jumpa dan Selamat belajar Oke okay. Ya itu tadi ya Sumber energi Ya Masih ingat apa tadi sumber energi? Segala Sesuatu yang apa tadi diulangi? Segala sesuatu. Segala sesuatu yang menghasilkan energi Cepat kelompok lima Sebenarnya kita diapa? Segala sesuatu yang menghasilkan energi Kelompok tiga Segala sesuatu yang menghasilkan energi Iya, pintar Diulangi lagi guys lah isolasinya satu pekan isolasi satu menempel Daging dulu. Jika dibuka di solar bensin betul semua sekarang dilihat dicocokne pas mau boten yo sudah selesai berarti, berarti kamu sudah paham sumber energi yang terbarukan dan tak ter terbarukan ah. oke kalau begitu silakan dulu kamu bawa aja enggak apa ini bawa aja enggak apa-apa Pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air yang Bu guru minta di situ tadi selain pembangkit listrik ya manfaat sumber energi matahari angin dan air selain sebagai pembangkit listrik yang bisa kamu gunakan setiap hari. Oh, saya beri waktu. 10 menit. Oh, ini yes. nanti di sini, kan? ah. Yang nomor 1, nomor oh, nomor 3. Kita nantinya semua matahari, tangan, dan kita, kita mandaki, kita sudah dijelaskan bergerak? yang lampu itu dulu, di hasilnya nomor 1 surya Mbak coba untuk kelompok yang lain dengarkan nanti kalau ada yang jawaban tidak sama bisa menambahi nggih ayo menjemur pakaian menjemur menjemur ikan dan padi Matahari Menjemur pakaian Terus berjemur Terus Menjemur ikan dan padi Mungkin ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ada? Apa mbak? Eh, ayo untuk fotosintesis. fotosintesis Itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk, bohan. untuk bohan. Boleh, bisa Oke, Tapi itu untuk Untuk apa tadi? Mengerakan, irigasi, irigasi hmm. menggerakkan oh. menggerakkan irigasi. Hijen, ya kan? Ya. Hmm, boleh, air minum, mandi, masak, mencuci pakaian, keramas, bersihkan gigi dan Iya. Coba jawabannya untuk mandi mencuci apalagi pak memasak sama jawabannya apalagi menggosok gigi mengepel mengelap jendela oh, boleh mungkin ada jawaban yang lain Ayo. menyiram tanaman oh, ada lagi ada lagi? Iya mm -hmm. Tepuk tangan untuk kelompok satu dan